Setiap kehendak yang engkau mau Tapi ku rasa aku tak akan mampu Karena aku selalu salah Salah di matamu. Su. Dan jangan hanya dia, jangan dia Dan hanya dia mana dia tak aku, Tanpa aku tahu